jika menghadapi situasi apapun hal yang pertama kita lakukan lapangkan hati kita tenang dalam menghadapinya demi Allah saya katakan kita gelisah pun kita menyoal pun kita berkeluh kesah pun tidak menghentikan persoalan itu hadir di hadapan kita maka alih-alih kita mengeluh alih-alih membuat status yang tidak jelas kata Alquran tenangkan dulu keadaan hati kita Bukankah Allah sudah memberikan kelapangan kalau Allah berikan pada anda kedamaian Kenapa anda memilih gelisah kalau Allah sudah hadiahkan pada kita ketenangan yang bisa kita dapati, kenapa kita harus memiliki kegelisahan? Alhamdulillah, saudara. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like dan subscribe.